Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara membuat live wallpaper menggunakan nama sendiri. Dan untuk jenis huruf ataupun font yang digunakan, bisa berbagai macam gaya. Di sini, kurang lebih ada 8 font yang bisa kita pilih. Oke, dan untuk membuatnya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, langkah pertama untuk melakukannya, silahkan download aplikasi 3D My Name Live Wallpaper. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Seperti ini tampilannya. Kemudian sekarang untuk merubah nama, kita klik untuk bagian atas di sini. Nah sekarang kita buat untuk nama kita yang akan dijadikan uh, wallpaper. Misalnya ini Syam Kapuk, kemudian pilih Oke. OK. Nah sekarang untuk namanya sudah muncul ya. Kemudian untuk mengganti font ataupun jenis huruf. Tinggal kita klik saja di sini pengaturan. Berikutnya pilih font type. Nah di sini ada berbagai macam font yang kita pilih. Kurang lebih di sini fontnya ada 8 ya. Satu contoh font yang saya gunakan yang warna merah ini. Kemudian di sini untuk kecepatannya bisa kita atur. Kemudian kembali. Nah ini dia untuk font yang saya pilih ya. Untuk kecepatannya sedang ya. Kemudian untuk menjadikan wallpaper, tinggal kita klik ikon titik tiga yang ada di atas, lalu pilih set live wallpaper. Pilih set wallpaper. Berikutnya kita gunakan sebagai home screen dan juga lock screen. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia teman-teman untuk live wallpaper menggunakan nama saya sudah berhasil dibuat. Keren sekali ya. Dan mungkin saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton.